Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tepatnya hari Kamis, tanggal 10 Maret tahun 2022. Kami tim Adiwiyata sengaja berkunjung ke desa Sumuranja. Di sini ada sudah ada alumni dari MTS Negeri 5 Serang yang kebetulan juga aktivis, mengenai masalah hidroponik dan akuponik nanti kita akan ulas uh, bagaimana beliau uh, melakukan uh, program hidroponik, bagaimana caranya yuk kita simak, uh, boleh diperkenalkan namanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Haidi Rusman, tempat tinggal di Desa Semuranja Uh, kebetulan saya adalah salah satu alumni dari MTS Negeri Lima Serang. Oke keren. Uh -huh. terus, uh, sekarang aktivitasnya apa nih? Sekarang kebetulan masih ya sehariannya kerja bu. Mm -hmm. Senin sampai Jumat kerja. Uh -huh. Kalau ada Sabtu Minggu libur kadang ngurusin uh, kebun, terus uh -huh. uh, aquaponik ikan. Uh -huh. Di mana nih kerjanya nih? Kerjanya di Suralaya bu. Uh, tepatnya di? Tepatnya di uh, kawasan PLTU Suralaya Oh iya uh, Ini sudah kira-kira sudah berapa lama ngurusin hidroponik nih? Bergelut di dunia hidroponik kayak gitu Saya mulai belajar itu dari 2018 Bu Dari 2018? Uh, sampai sekarang Awalnya gimana sih bisa tertarik uh, di rumah gitu? Uh, sedangkan punya aktivitas ya hmm. punya kerjaan kayak gitu tapi kok bisa sempat sempatnya sih terbersit untuk membuat hidroponik di rumah kemudian ditambahin lagi dengan aquaponik tuh kayak gimana tuh awalnya tuh Nah, awalnya itu saya yang tahu itu hidroponik ya bu mm -mm. belum tahu aquaponik mm -mm. cuman uh, sebelumnya sebelum ada aquaponik saya punya kolam ikan dulu bu oh gitu jadi memang bawanya udah kolam aja gitu udah nggak mm -mm. ada embel-embel hidroponiknya mm -mm. Terus berilingnya jalan nih, tiba-tiba uh, limbah dari kotoran ikan itu banyak banget bu Saya bingung nih, ini hmm. limbah mau dikemanain, mau dibuang, nanti mencemari lingkungan hmm. Terus mau diapain, Nah akhirnya saya cari referensi di google bu hmm. Cara uh, mengatasi uh, limbah kotoran ikan dan lain sebagainya Akhirnya ketemu, namanya aquaponik, yaitu hmm. menggabungkan uh, aquakultur, kultur, ikan hmm dan hidroponik itu uh, beri sayuran bu. Mm -hmm. Nah ya udah akhirnya saya belajar tuh dari Google, dari Facebook, mm -hmm. dari media sosial lah, bu. Saya belajar mm -hmm. sampai akhirnya uh, saya coba di tahun 2018 Tapi uh, sekali percobaan itu gagal bu. Oh gagal ya? Gagal. <tuh> Karena mungkin masih kurangnya informasi juga ya bu. <tuh> so, akhirnya uh, saya ke YouTube dan lainnya. Mm -hmm. Akhirnya dapat referensi lain. Mm -mm. Alhamdulillah percobaan kedua tiga berasa bu berhasil oh, berhasil mm -mm. kalau bisa diukur tingkat kesulitannya itu seperti apa tuh sampai mengalami kegagalan seperti itu gitu kalau mungkin dinilai satu sampai sepuluh kesulitannya delapan bu delapan delapan karena hit akupon ini kompleks banget bu mm -mm. jadi kompleks mm -mm. itu maksudnya uh, detail gitu uh, prinsip kerjanya itu kita nggak mm. nggak instan lah yeah. kalau hidroponik kan kasih air kasih nutrisi yeah. kasih tanaman dia bakal subur mm -hmm. Mm -hmm. tapi kalau aquaponik itu kita harus bener benar dari awal misalnya dari mm. ikan kemudian kita perhatikan juga filternya mm -hmm. apakah filternya sudah sesuai misalnya ada filter biologi mm -hmm. filter mekanis mm -hmm. nah itu harus diperhatikan juga nanti setelah itu juga nggak bisa di Dijalanin bu hidropotinya, kita mm -hmm. harus menunggu sekitar tiga bulan supaya mm -hmm. mikroba yang ada di filter itu bekerja Sehingga mm -hmm. nanti dari mikroba itu merubah amonia, mm -hmm. yaitu e, limbahnya itu sendiri mm -hmm. menjadi nutrisi bu mm -hmm. Berarti kalau Kalo begitu melihat perjalanannya ya, uh. itu bisa dilakukan secara otodidak ya sebenarnya ya Bisa bu, uh -uh. Bisa. Bisa dilakukan secara otodidak, berarti kalau kayak gitu semua orang juga bisa melakukan ya? Bisa bu, bisa uh -uh. bu. Nah kalau dilihat nih di sini kan ada beberapa kolom ikan nih. Nah. Uh, ikannya itu jenisnya jenis apa nih yang dibudidayakan di sini? Nah kalian di sini kebetulan ada ikan nila bu. Jenis ikan nila. Ikan nila. Iya. Wih lumayan banyak nih, ada berapa ekor nih di sini nih? Uh, ya ter, uh, mungkin adalah tiga puluh empat an. Tiga puluh satu kolom ini ukuran berapa nih? Ini dua kali satu bu. Uh -uh. Dua kali satu. Dua kali satu. Uh -uh. Uh -uh. Ini y diambilnya benihnya ukuran berapa nih sebelumnya? Diambil dari ukuran berapa ya? 5 senti lah, lima sampai tujuh senti dulu, kecil banget bu. Uh -uh. Dari Penyemaian benih sampai panen itu dibutuhkan waktu kurang lebih berapa bulan tuh atau berapa hari nah, kalau itu. untuk ikan nila sendiri itu bisa dipanen sekitar tiga bulan bu tiga bulan nah, ya? dari mulai benih hmm. dan ini uh, sebagian kan adanya ukuran kecil ya Bu hmm. ini hasil dari uh, pijahan sendiri Bu jadi oh, kita gitu. uh, membudayakan ikan nila dan kita uh, diperbanyak lah. jadi kita enggak oh. enggak langsung panen Oh gitu. Mm -hmm. Jadi biar nggak usah beli bibitnya lagi ya. Betul bu. Oke okay, gitu. Berarti di ada, ya, berarti? ada. Itu yang generasi pertama kita hmm. uh, pelihara, mm -hmm. kemudian dibesarkan dan ya udah terjadilah uh, kawin lah gitu. Mm -hmm. <laughs> Jadi Tapi kita Tiga Digabung? Sama digabung? Kayak gini, masalah, di indukan sama anakan. Ya. Kalau anakan nanti kita ditaruh itu pas udah ukuran segini-gini nih bu enggak oh, oh. masalah tapi kalau kecil-kecil nanti dimakanin juga Oh jadi kayak itu ya kayak kanibal gitu iya, ya kalau masih kecil hmm. tapi kalau udah-udah gede hmm. enggak sih nggak masalah Bu hmm. sama aja disini? iya di sini jadi hmm. proses kawinnya terjadi di sini uh -uh. kemudian sampai menghasilkan telur ya uh -uh. Nah nanti uh -uh. ketika sudah apa namanya ketahuannya kalau... itu ketahuannya hmm. kalau udah bertelur kayak gitu gimana tuh nantinya dipisahinnya kayak gitu jadi kebetulan ini kan proses kawinnya juga alami ya bu mm -hmm. nah, nanti kita tahu itu pas dia jadi burayak burayak itu anakan -anak kecil kecil banget kayak mm -hmm. terinasi gitu tuh oh, iya. nah nanti kita oh, iya. pisahkan makanya oh, di sini dari... ada nah, ada kolam kecil oh ini nah ini nanti ternyata. kita pindahin ke sini dan ini oh. dari dari yang kecil banget tuh mm -hmm. dan ini ada bu yang masih mm -hmm. kecil yang banget nih. Ini Tingkat anakan, keberhasilannya hasilannya dari telur itu bisa jadi ikan yang bisa dibudidayakan. Ini berapa nih? Untuk nila saya rasa nggak begitu sulit ya Bu untuk mm -hmm. proses uh, pemijahan. Saya rasa mm -hmm. bakal mudah sih. Oh, berarti lebih cocok ya kalau ah, untuk yang gitu kan, mm -hmm, kan nila. Sudah nila. pernah nggak dicoba dengan jenis ikan yang lainnya? Sudah Bu, ini bahkan sebenarnya mm -hmm. Ada satu dua tiga inilah, e, ikan emas di sini ada. Dicampur. Dicampur, digabung. Nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak apa-apa, nggak masalah bu. Atau memang sebelumnya sebelum ikan nila itu pernah dicobakan ke jenis ikan yang lainnya? E, pernah. Apa, uh, pernah. Ikan apa itu? Sebelumnya itu ikan lele mm -mm. Sebenarnya bisa, mm -mm. E, tapi waktu itu e, jumlah kepadatannya tuh tinggi banget bu. Jadi amonia itu sangat tinggi sehingga Uh, si uh, mikroba itu belum bisa mm -hmm. mengkonveksi dari amonia ke uh, nitrat begitu oh, bu. Gitu. Jadi uh, tanamannya kurang maksimal lah. Mm -hmm. Terus dari tingkat kejernihan airnya? Betul. Uh, kalau dari tingkat kejernihannya paling bagus tuh ikan nila bu. Oh, oh, oh, oh. Ikan nila. Kalau ikan lele kurang ini ya mm -hmm. kelihatannya keruh ya. Betul bu. Oh, oh. Kemudian Jun, kalau ikan lele itu kan kadang Sifatnya kayak kanibal ya? Ah, betul bu Kalau kalau kurang nutrisi Terus kalau untuk yang hidroponiknya nih Hidroponiknya ini nutrisinya diambilnya dari mana nih? Nah ini uh -huh. nutrisinya itu dari limbah kotoran ikan bu Jadi uh -huh. limbah kotoran ikan ini ee, bersifat <coughs> amonia atau hena 4 uh -huh. Kemudian di filter ee, Di filter ini ada namanya e, mikroba nitrosomones dan nitrobacter dan nitrobakter ini dia berfungsi merubah dari zat amonia N4 ini menjadi NO2 nitrat, mm -hmm. eh, sorry eh, maaf nitrit menjadi mm -hmm. NO3 nitrat. Mm -hmm. Nah nitrat ini nanti menjadi nutrisi untuk tanaman yang kita oh. tanam di sini. Gitu. Jadi sumber nutrisinya itu eh, organik banget bu dari mm -hmm. kotoran ikan. Mm -hmm.